Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah Terpulang ada minggu Wabihina wa, habibina wa, wa maulana Ala Umuuddin yang bertimbun Assalamualaikum wa Ala Umuuddin wa Ala yang bertimbun Assalamualaikum wa Ala Umuuddin wa Ala wa Ala wa wa Ala yang wa yang jasa-jasa beliau kita bisa mengetahui segala kebaikan dalam perkara urusan dunia dan akhirat kita para kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada saya selaku ngobir pimpinan pondok pesantren Badril Budur ingin mengajak kepada Antum sekalian dalam apa-apa yang menjadi perjuangan pondok pesantren yang mana pondok pesantren ini alhamdulillah kita telah memiliki santri sebanyak delapan uh, orang uh, dan juga ada yang telah hikmat selama empat tahun ini adalah dua orang yang alhamdulillah uh, mereka ini uh, selama tiga bulan ini telah menuntut ilmu di dalam pondok pesantren Badul budur uh, dan bisa kita lihat pondok pesantren Badul budur ini uh, berdiri di atas tanah yang saat ini masih kontrak tapi alhamdulillah walaupun masih kontrak mereka yang mau menuntut ilmu uh, telah bisa uh, menjalankan uh, dalam keinginannya untuk menuntut ilmu agama dan saat ini kita memiliki tempat bisa dilihat di belakang ini adalah ruangan uh, yang menjadi kelas termasuk tempat ibadah daripada para para santri pondok pesantren darulbudur kurang lebih seperti ini. ini ini ini santri kalau misalnya sholat dan ibadah belajar pula kelas di sini buat mereka belajar Ya, dan bisa kita lihat di sana ada kontrakan lima pintu ya dan kita bisa lihat ada yang berwarna uh, merah dan yang berwarna hijau dan alhamdulillah santri-santri uh, mereka istirahat di dalam tempat tersebut mereka tidur mereka makan uh, mereka mandi uh, berada di kontrakan tersebut kita kontrak dalam tempat itu dan ini pun tempatnya kontrak kita ngontrak lahan kosong dan kita bangun ruang kelas dan untuk uh, tempat ibadah para santri dan insya Allah pondok pesantren Badil Budur ya, mempunyai keinginan dan hajat untuk membebaskan sehingga uh, pondok pesantren Badil Budur mempunyai wadah sendiri. Sehingga mereka para santri bisa belajar uh, dengan tenang, tidak khawatir suatu saat tidak punya tempat karena sudah punya tempat yang permanen untuk uh, semua kegiatan pondok pesantren Badil Budur. Yang insya Allah kita akan membebaskan lahan bisa dilihat di samping sini. Nah, ini lahan kurang lebih ada 280 meter persegi. Yang insya Allah kita akan bebaskan di mana uh, lahannya itu uh, seharga semeternya 1 juta. Ya, semeter 1 juta yang mana saat ini pondok pesantren Badril Budur itu telah uh, memiliki keuangan kurang lebih uh, 34 juta. Saat ini pondok pesantren Badril Budur untuk melakukan pembebasan, baru terkumpul uang 34 juta. Karena itu Al-Fakir ingin mengajak untuk antum sekalian yang mempunyai keinginan untuk membantu perjuangan pondok Pesantren Badil Budur uh, dalam menyiarkan agama Islam. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita di dalam menyiarkan agama kita sama-sama. Sebagaimana oh, Nabi S.A.W. So Bersambada, sebaik-baiknya um manusia, maka mereka yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan juga Nabi Alaihi Wasallam mengajak kita dalam perkara-perkara untuk menghatikan saudara-saudara kita yang sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu saling bersaudara. La yadulimuhu wa la yuslimuhu. Jangan mendholimi dan juga jangan kita menyerahkan mereka kepada orang-orang yang bolim. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan. Wa man kana fi hajatihi akhihi kanallahu fi hajatihi. Kalau misalnya kita memenuhi keperluan daripada saudara kita, insyaAllah Allah akan memenuhi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga perkara-perkara... Hal yang kita perjuangkan uh, untuk agama akan kembali lagi kebaikan untuk kita Dan Al-Fagir hanya mengajak mulailah sesuatu kebaikan dengan perkara yang baik dan prasangka yang baik Sehingga insya Allah kebaikan itu akan dijalankan dan terlaksana dengan baik Mungkin ini hanya sekedar ajakan dari segala macam banyaknya ajakan kebaikan Dan salah satunya yaitu uh, Al-Fagir uh, mengajak antum sekalian kaum muslimin wal muslimat yang mungkin ingin membantu perjuangan Pondok pesantren Badil Budur mungkin nanti bisa mendonasikan daripada sebagian hartanya uh, di akhir video ini uh, di dalam memberikan uh, donasinya, dan insya Allah Pondok pesantren Badil Budur ini dengan uh, tujuan memberikan gratis pendidikan gratis kepada mereka yang mau belajar gratis mereka yang mampu mereka tidak mampu silahkan belajar di sini. syaratnya serius untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam mengajak kebaikan kepada untuk sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa dengan izinnya Allah hadirkan hamba-hamba yang dermawan sehingga apa yang menjadi niat dan hajar cita-cita pondok pesantren Badir Budur bisa bermanfaat, bisa terwujud dan bisa bermanfaat untuk halayak banyak insya Allah. Wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh.